Huh. Oke, okay. kembali bersama Rul Motor Vlog. Jadi hari ini ini adisinya kita mau ke stasiun mau ngambil motor. Tapi sebelum ngambil kita ngisi bensin dulu soalnya motornya kalau masuk pengiriman gitu tuh tangkinya dikuras jadi kosong bahan bakar jadi kita harus bawa bahan bakar dari rumah. Ini ada isinya enggak, cuk Enggak ada kan? Kita isi Shell, Shell Power Nitro Plus karena Pertamax Turbo naik. Kang, bisa pakai jerigen? Paling yang dari bahan metal kalau plastik belum bisa. Ya udahlah, paling saya dorong aja motornya ke sini siap, iya nggak kan? ya, apa, terima kasih ya, kang. Ya, harus dari bahan metal, cowok ininya, jadi udahlah kita isi itu satu liter. bau apa ini? pertalat. jadi kita isi satu liter terus pakai kesinanya. nggak bisa anjir? Bisa. bisa, tapi harus yang jerigennya teh bahan metal, nggak bisa plastik kayak gini. kenapa? nggak tahu, udah udah aturan cina. jadi ngisi tur pertamax biasa we disini seliter buat jalan sampai sini. Udah kalau dorong mak Berat beratannya. Berat udah di... Belum tadi Belum <laughs> Harus bahan metal. Masa iya pakai kaleng pokari kaleng Coca-Cola Enggak nyampe atau seliter mah. <laughs> Oh, padahal ini teh jerigen khusus buat touring, istilahnya buat bahan bakar. Saya juga tidak mengerti. Ya kita ikuti saja aturan yang ada. Kiri wehnya biar cepat. Kiri, jadi keluar di sana. Kan kalau di sana mah macet. Eh tapi ada ada pom bensin gak di sana? Pom bensin, pom bensin, gampang itu mah? Kemana? Tamsar, arah Tamsar. Hah? Arah Tamsar. Jauh anjir arah Tamsar dari lah. Daripada eh kirinya, cerana yang lurus. Eh, trip trip lupa, bukan supermoto ini mas Kupi. Waduh, kebiasaan bawa supermoto, Pak. Tapi <gibu> guys, juga gitu kan? Sama, ayo juga gitu, <gibu> ayo. Matic enak tetap aja. Tetep aja, guys. udah <sukur> kebiasaan pakai supermoto. Uh, yeah, tapi Ah, uh, rem pelan banget kan? Heeh. Uh. Kita karena kebiasaan enak walaupun <sukur> ini enggak enak dipakai gabus-gabus, enggak ya bus aja. Enggak bus aja. Biasanya pakai supermoto jalan-jalan rusak deh, enggak pernah ngerem. Polisi tidur enggak pernah ngerem. <gibu> pas pakai matic asa kagok gitu, harus pelan, bener-bener pelan kalau ketemu jalan rusak teh. Jadi lapar cu, belum makan. Ah. jadi ini teh perumahan Angkatan Udara Husen. Kita lewat jalan potong biar tembusnya di ini langsung di Cijendo, kan stasiunnya di Cijendo sana. Apa? bukan stasiun bukan pas di stasiunnya sih di apanya sih namanya di KAI kalok KAI logistik jadi buat yang kargo-kargonya yang buat ngirim barang aduh tuh nanti kita lanjut lagi kalau udah nyampe tempat itunya kargonya cium cium eh mana ini ya bener lah motornya mana kok nggak ada kok tidak kelihatan motornya seharusnya memang ada tapi kita coba tanya dulu ini kalau KAI logistik Kang mau ngambil Oke okay, jadi ini udah ini ada buat motor sama buat ininya tapi kayaknya motornya mah belum ada belum datang kayaknya harus nunggu lupa gak sih nggak ada di luar soalnya motornya nggak kelihatan tapi nggak tahu kalau di dalam ini KAI Logistik pengir dikirim dari Pasuruan oh di dalam sana ding dikirimnya dari Pasuruan Jawa Timur karena dealernya itu untuk gas-gas ada di daerah Pasuruan Jawa Timur kalau pengiriman pakai kargo kayak gini lebih rekomen kalau buat ngirim-ngirim barang di atas yang beratnya di atas 10 kilo, karena apa? lebih murah, terus lebih cepat cuma ya, stasiun tujuannya juga harus ada, eh tempat tujuannya harus ada kereta juga sih karena kan kargo kereta Ayo, si Salman kemana, cu? Hilang anaknya, goblok. Hilang kemana, sih Eta? <tuk> gak ada, si Salman. Motornya juga gak... Oh, goblok. <tuk> <tuk> Ayo, kira-kira mana hilang aja. <tuk> <tuk> masih di stasiun, belum datang ke sini. Nah. Paling anti mau ditunggu apa gimana lama nggak kurang tahu tuh soalnya masih lumayan banyak juga di sananya motor kalau ngambil langsung ke sana benar ditanyain dulu iya. kalau untuk yang satunya barang satunya oh kalau yang barang belum di, belum dicek dulu bar oh. baru mau lagi ya kalau misalnya barangnya ada di sini nanti motor saya ambil ke sana langsung oh, iya. kan bener motornya masih di stasiun belum bongkar muatan kayaknya tapi tadi di WA-nya mah disuruh langsung disuruh ke sini. Seharusnya makan bongkar muatan dulu. Motornya masih di stasiun, anjir. Motornya masih di stasiun, belum bongkar muatan. Oke, okay, kita lanjut. Jadi ini dia motornya, terpisah masih di stasiun, belum bongkar muatan. Jadi kita langsung sama saya diambil, langsung ke sini aja biar nggak nunggu lama, soalnya mau hujan anjir. Tapi udah di-unboxing duluan sama apa? udah di unboxing duluan sama kang paketnya padahal tadi mau unboxing sendiri tapi ya udahlah nggak apa-apa jadi ini tuh gas gas 250 GZ tuh ini G250 GZ 2 tapi ini yang versi trailnya jadi ada dua tipe ada yang versi trail sama yang versi supermoto ini udah kenalpo racing bawaannya ini tadi habis diisi bensin kita langsung buru-buru aja soalnya mau di takut apa habis habis baterai soalnya baterainya tinggal satu kamera <tuh> Oke, okay, kita lanjut lagi. Tadi mah apa? Baterainya habis. Baterai GoPro-nya jadi ngambil baterai GoPro dulu baru kita lanjut lagi. Kita mau ngisi bensin dulu. Kita ngisi nyobain sel V-Power, V-Power Nitro Plus. Cuma beda 400 perak sih. isi bensin terus nanti kita bahas sedikit motornya Nggak tau berapa liter tankinya lupa Nggak usah Nggak ya. tau berapa liter nih tank ini udah gak kerasa isi 50.000 mah soalnya kan 1 liternya V-Power 14.500 Nitro Plus tuh cuma beda 400 perak sama V-Power 14.000 ya anggap aja 1 liternya 15.000 ribu Berarti 50.000 dapat berapa? 2 liter. 50.000 cuma dapat 3 liter lebih kayaknya, mah Kita bahas bentar ini di sini aja. Oke, okay. kita bahas di sini aja dikit-dikit. Ah padahal niat niat awalnya itu pengen di unboxing sama saya, pengen dimasukin video kan. Kan dibungkus dus-dus itu, kardus-kardus. Sama saya mau di unboxing sendiri awalnya, teh rencananya. Tapi ternyata udah di unboxing sendiri sama kang paketnya. Jadinya ya udah, mau gimana lagi? <laughs> ya akhirnya nggak jadi unboxing. Nah, jadi ini tuh Gas Gas GL 250 GZ 2 bedanya cuma yang sama GZ1 itu di, di bagian ininya aksesorisnya udah CNC full CNC kalau yang GZ1 tuh yang biasa bahan biasa maksudnya terus kan waktu itu pernah sempat apa konten juga pakai motor ini waktu tes ride ke Bromo banyak yang nanyain tuh di, di komentar komentar videonya untuk masalah spare part dia gimana, gampang atau enggak karena kan ini termasuk motor lokal gas gas karena apa untuk dealernya di daerah pasuruan Jawa Timur jadi mereka kayak kurang kurang yakin gitu sama ketersediaan stok spare partnya jadi untuk stok spare partnya itu dari pihak gas gasnya udah nyediain udah nyediain sendiri jadi sama mereka dijual kalau misalnya kita butuh spare part apa kayak misalnya kita butuh ini atau itu spare part atau bagian apanya Tinggal kita order aja ke pihak gas-gasnya. Nanti, kalau misalnya spare partnya enggak ready, berarti ya kita indent berapa lama kayak gitu. Tapi kebanyakan sih spare partnya ready karena bisa diorder langsung di Tokopedia. Kalau di Tokopedia kan itu ada keterangannya stok habis atau stok kosong. Apa stok tersedia? Kalau stok kosong kan kayak bisa diorder. Jadi kalian bisa order langsung untuk masalah spare part mah bisa lewat Tokopedia gas gas atau bisa langsung chat ke whatsapp adminnya itu untuk order spare part dan untuk order motor juga sama aja bisa lewat tokopedia nya atau enggak bisa chat langsung ke whatsapp adminnya itu untuk yang tadi di luar daerah pasuruan atau di luar daerah jawa timur pokoknya untuk luar kota lah untuk luar kota atau order online nya tadi kalau untuk yang di daerah pasuruan atau untuk daerah sekitarnya jawa timur Ya bisa langsung datang ke dealernya gas-gas ada di Pasuruan Jawa Timur. Jadi gitu untuk masalah spare part mah dari pihak gas-gasnya udah nyediain sendiri. Terus itu sih udah sekalian banyak yang nanyain juga kan cara-cara ordernya, cara belinya kayak apa belinya gimana bang untuk daerah luar kota, luar Jawa atau luar Jawa Timur? Ya kayak tadi bisa chat WhatsAppnya atau bisa langsung ke tokopedia-nya bisa order lewat tokopedia-nya gas-gas juga karena mereka udah ada tokopedia juga jadi ya nggak perlu takut apa kena tipu atau apa karena ya sekelas tokopedia mah nggak bisa kalau emang ragu misalnya mau order lewat whatsapp admin misalnya takut salah apa order atau gimana ya udah tinggal order aja lewat tokopedia ini rangkanya udah delta box nih aluminium Bobotnya lebih ringan anjir daripada WR. WR mah berat <laughs> asli. Tadinya teh hari ini mau trabas cuma sepatunya nggak kebawa. Minjem minjem apa? minjam sepatu teman, tapi nggak ada yang gede. Kaki saya kan gede 4243 43. Temen mah rata-rata 40-an. Ini untuk harganya, kalau yang GE250, GZ 2 itu kisaran 46, apa, apa 47 juta gitu kalau yang GZ1 kalau nggak salah itu 45 juta ini untuk yang 250 nya ada juga yang hammer 150 kalau hammer 150 tuh berapa ya 30 atau berapa gitu lupa harganya pokoknya nanti sama saya di apa lihatin aja lah harga daftar harga-harga unitnya mulai dari hammer 150 GE250 sama yang GE450 kalau nggak salah cuma yang ini tuh GE250 untuk kaki-kakinya depan USD diameter pipanya ini berapa ya 47 atau 46 nih? gede juga sih diameter pipa usd depannya untuk swing armnya belakang aluminium ini juga udah monosaknya ada tabung udah ada setelan ininya, ribbonnya tromol udah CNC gear juga, footstep semua udah full CNC jadi ini nanti kita mau modif dia jadiin supermoto. Yang pertama paling kita ganti dekal dulu, eh dekal mau belakangan aja, ding. Yang pertama paling kita modif, ganti wheelset jadi supermoto, terus rencana mau ganti jadi pakai papan nomor, sama apa lagi ya? Kenalpot ganti kenalpot. Cuma nanti video modifnya sama saya dipisah. Jadi yang pertama video ini video mas kita ngambil tadinya mau video unboxing sih, tapi nggak jadi ya, udah video ini pokoknya yang pertama mah terus nanti yang kedua kita modif Supermoto kita bawa ke Faisal Mx shop terus untuk video yang ketiga nanti kita review kalau udah jadi Supermoto kita review modifikasinya pokoknya mah oke okay. pokoknya ditunggu aja video modifikasinya tapi ya pelan-pelan sih pokoknya ditunggu aja video modifikasinya nanti eh kirain ngelaksana <laughs> karena dipisah nggak jadiin satu sekarang kita balik dulu ke rumah. Suaranya sangar, Juk. Kedengaran gak sih? Pakai mic ini kayaknya suara knalpot kurang jelas. Ya udahlah nanti kita ini aja. Sekarang kita balik. tahu licin anjir <laughs> makanya mau pengen cepat-cepat ganti supermoto biar enak dipakai apa buat jalan-jalan jadi kita langsung aja bawa ke Faisal MX Shop buat modif supermotonya tapi kontennya dipisah ya dan sekarang macet kita lihatin di depan macet Oke, okay, jadi mungkin cukup sampai di sini aja video hari ini. Ini takut kesorean, takutnya nanti hujan kalau sore. Karena sekarang lagi musim hujan. Musim pandemi, musim hujan, musim pamer ayang. Lengkap lah Semua satu paket, Cok. Oke. Okay. Ditunggu video-video selanjutnya. See you next video.